Cukup ya Ini udah mantep banget Kita coba Tebas Salah Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jack setelah hampir dua minggu, ya, nggak upload video, akhirnya baru sempat upload lagi karena kesibukan. Nah, untuk video kali ini, saya mau coba nge-review sebuah golok. Goloknya itu tipe golok sembelit. Nah, ini tinggal Goloknya sangat cantik, rajin banget. Ini luar biasa, ini cowok. Untuk ukurannya, panjang total, kita ukur. Panjang total dari ujung warangka ke goloknya itu sekitar 43, 43 cm. Di Sini sini ya, 43 cm Nah untuk sarungnya sendiri ini terbuat dari kayu sonokeling dan nggak pakai selut ya. Ini gak pakai selut jadi langsung polos gini aja. Juga nggak pakai sopal jampak ini juga nggak pakai sebagai gantinya ini pakai sangket, sangket bahan kulit Jadi untuk di selampangin bisa di sabuk di bagian sini ya. kita masuk ke sabuk, diselampanin itu di aja Nah, nilai kita buka bagian bagian tadi untuk bagian sarungnya atau warantanya kita buka bagian bila Saya ini udah mirror polis juga jadi bisa bisa gancang. Untuk panjang bilahnya ini sekitar 28 cm dari bilah ke bilah. 28 cm. Sarung gagang eh, handle-nya 13 cm. Jadi panjang total kurang lebih 40 cm untuk bilah bagian terlebar itu 4 cm di bagian terleban itu bagian perutnya ini sekitar 4 cm dan untuk dan untuk ketebalannya 4 mm dengan ujung meruncing jadi ke ujungnya bagian tipis ya jadi dari sini bilahnya flat yang ke depan dan meruncing ya khas golok sembelih lah lebih nah untuk nah untuk handle nya sendiri atau gagangnya ini kita pakai dural udah cor-coran aluminium ya kayunya kita pakai kayu sonokeling sama dengan sarungnya bahan-sarung untuk ketajaman kita tes ya langsung tirap saja kita langsung coba di kertas oh, kalau biasa tadi ini mem udah tak pakai tenaga mantap cowok. <guluh> kita tes kertas berdiri ya kita tes kertas berdiri Ya. Hmm. ini udah mantep banget kita coba tebas secara kuah pasong jadi Uh, buat yang belum tahu Oke. untuk botol-botol aqua itu jauh lebih susah motong yang kosong. Mungkin ini kalau yang isi atau 10 atau belasan itu masih sanggup misalnya Kalau botol aqua kosong itu karena lebih ringan. Nah, no. tajamnya sudah alhamdulillah luar biasa. Sudah standar golok sembelih gitu. itu. Jamannya. Silahkan yang minat boleh ya pri. tinggal dipinang aja kalau cantiknya kalau sembelih Oke mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa buat kawan-kawan yang belum subscribe atau yang baru di channel ini, Silahkan tinggalkan komentar juga subscribe biar nggak ketinggalan update video terbaru dari channel ini.